Dari kita yang hidup di bumi, mengandung lebih dari persen air, ia ada di nafas, makanan, minuman, darah keringat kencing, dan air mata kita. Dan anehnya, sebanyak itu pula bumi ini terisikan dengan air. Di dalam keduanya, air menjadi aliran darah yang menghidupi sebuah tubuh yang utuh. Sel digerakkan oleh air untuk menggerakkan jaringan. Jaringan berkumpul untuk menggerakkan organ. Dan organ berkumpul untuk menggerakkan sistem organ. Ia juga mengaliri dan menghidupkan segala makhluk dan sel terkecil hingga dapat berpindah dan bekerja sama menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari tubuhnya. Tapi, percaya tidak percaya, hanya satu persen dari banyaknya air di bumi ini yang dapat digunakan bersama dengan segala makhluk hidup yang mampu kita temui. Mungkin itu pula alasan mengapa kita hanya butuh menyimpan satu dari 65 persen air yang mengalir di dalam tubuh setiap harinya. Kita telah menyatu dengan berbagai partikel buatan yang terbuang ke derasnya aliran air. Ikan-ikan kecil memakannya, kemudian menjadi santapan makhluk-makhluk yang lebih besar. Makhluk yang lebih besar menjadi santapan burung-burung dan makhluk hidup di daratan. Semua makhluk ini pun Seringkali berakhir di piring kita, dan pada akhirnya semuanya akan kembali ke derasnya aliran air melalui tanah dan pipa pembuangan, sedangkan dapatnya tetap menyatu dengan darah dan daging kita, seperti jantung yang memompa dan membersihkan darah kotor. Atau, seperti memori akan suatu peristiwa yang tersimpan selamanya di dalam alam bawah sadar. Ya, mungkin sejak awal air memang tidak pernah membersihkan segala hal yang ada di bumi, tapi kitalah yang hidup dan menjadi bagian dari penyaring agar alam ini dapat terus berjalan dan air dapat terus mengalir. Sepanjang sejarah peradaban di bumi, sumber dan arus mata air selalu menjadi petunjuk migrasi bagi berbagai makhluk hidup. Ia menjadi harapan, kehidupan, dan sekaligus dapat mematikan. Tidak pernah ada yang tahu pasti seberapa dalamnya laut terdalam dan seberapa banyaknya air yang tersedia di bumi ini. Bahkan aku pun telah berenang-renang di dalamnya sebelum dilahirkan ke dunia ini. Kelompok makhluk hidup yang besar adalah kumpulan dari makhluk-makhluk kecil yang paling mampu untuk berusaha menaklukkan air di habitatnya atau setidaknya bersahabat dengannya. Ketika sudah menjadi besar, mereka akan berpindah mencari kelompok lain yang dapat ditaklukkan agar sesuatu yang jumlahnya terbatas dapat diperbanyak untuk kelompoknya. Mereka menyepakati sosok-sosok pemimpin kelompok yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan air untuk dapat bertahan hidup. Bahkan bagi yang hidup di dalam air, mereka memilih sosok ini untuk menavigasi arah ketika tempat asalnya sedang tidak dapat dijadikan habitat, mereka paham air selalu berubah bentuk, arah, dan sifat. Ada banyak misteri yang belum bisa terpecahkan di setiap tetesnya. dunia ini mengalami perubahan setiap detik. Mesin-mesin ciptaan manusia dibuat dari campuran hal yang lebih rumit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lagi sederhana. Tapi seringkali kita lupa Segala hal segala yang, manusia yang manusia ciptakan, ciptakan, ciptakan tidak akan tidak pernah akan ada, ada apabila bumi ini tidak berevolusi tidak selama jutaan tahun jutaan dan tahun, memberikan segala isinya untuk makhluk hidup. Kita semua yang, semua yang tidak sadar yang akan selalu takut dengan kedalaman, kedalaman, merasa nyaman berada di permukaan atau bermimpi atau, terlalu jauh hingga keluar angkasa. Ketika tiba waktunya, manusia akan berhasil memusnahkan berbagai spesies yang ada di bumi, termasuk dirinya sendiri. Sedangkan dunia akan tetap terus berputar dan bertransformasi. Makhluk yang berhasil bertahan hidup akan terus beradaptasi dengan lingkungan menjadi saringan pengganti. Tidak ada satupun makhluk yang ingat dengan nama kita di mana kita tinggal saat ini. Atau apa yang kita lakukan demi menyenangkan orang lain. Tapi mereka akan terus mengingat apa yang kita buat dan ciptakan untuk apa yang mereka jalankan di masa depan. Dan ketika aku tersadar Betapa dangkalnya kapasitas manusia Seperti halnya lautan Yang bumi ini perkenalkan kepada kita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 Kita bukan sepenuhnya hewan Bukan pula tumbuhan Seringkali Kita menjadi makhluk hidup yang tumbuh seperti pohon Bekerja seperti mesin Dan makan seperti monyet Aku mungkin saja mati besok Minggu depan Ataupun 10 tahun lagi tapi ada satu hal yang harus kita hadapi selama hidup di bumi sebagai manusia, walaupun segalanya telah berubah. Ego.